Kamu langit, aku bintang, dan dia bulannya. Jadi, wajar kamu sering melihat ke arahnya ketimbang aku. Aku hanyalah satu dari berjuta bintang di sekitarmu. Dia mungkin memang indah. Dia cuma ada satu di langit. Dialah yang punya cahaya paling terang ketika malam, dan aku hanya kebalikannya. Kecil Redup Dan gak kelihatan Tapi semua itu gak apa-apa Karena aku tahu Aku mencintaimu tanpa perlu kamu lihat Lagi pula aku tidak ingin kau mencintaiku Hanya karena cahaya aku yang terang Tapi karena kamu tahu Bahwa akulah yang sejak dulu Berada paling dekat